malam hidupku dalam hujan Seni Senyummu membuatku riang. Gelap pun dah hilang Kini pun terang Kau saniku Sinaran cahayamu Seni percayalah Dapat kamu rasa bahagia, percaya padamu, cintamu. Sony terima kasih kerja. Ku pegang tanganmu Bagai mimpi I mm -hmm.